Saya sekarang berada di desa eh, apa Dewi Manggung namanya desa wisata di apa Rancamanggung ya? ya? Desa wisata Rancamanggung. Di belakang saya ada beberapa gazebo ya? Saung-saungan gitu? Di sana satu tuh. di sini satu? Kalau ini yang ini bukan ini? Sepertinya punya warga atau masih oh masih nyatu sepertinya? masih satu kesatuan di wilayah sini <tuh> ini baru ditanam ya ininya apa namanya uh, rumput-rumputnya baru ditanam dan saya sekarang lagi berada di tempat yang disiapkan oleh teman-teman uh, Dewi Manggu Ini kapasitasnya sepuluh orang, maksimal 10 orang. Oke, saya balikan dulu kameranya. Ya, maksimal satu sepuluh orang. Eh, Viewnya luar biasa. Masya Allah, ya, daerah Tanjung Siang ini ternyata potensial sekali. Ya sangat potensial sekali untuk ya, uh, apa namanya daerah wisata ya <coughs> ini uh, depan Baru saya, saya rata, uh, ya? Bukit Dewi Manggung kelihatan informasinya disini boleh mengadakan camping katanya kita boleh camping di sini beberapa tim saya sedang komunikasi dengan Panitianya ada tempat duduk? tempat duduk yang Sangat alami ya ini Batu ya. Pohon besar ini luar biasa Ini masih masih alami nih teman-teman Masih dalam tahap pengembangan Di sana juga area parkir tuh Coba kita zoom Dapat nggak Set. Kelihatan ya Nah, itu area parkir mobil. subhanallah ya. Luar biasa. Ini tempat refreshing juga cocok nih, insya Allah. Refreshing, refreshing. Buat keluarga yang mau uh, refreshing di sini asyik. Ini jalannya juga masih tahap pembangunan ya. Ini masih tanah kalau di sini. Ini udah pakai batu-batu. Tinggal pakai aspal ini asyik, nih asyik nanti. Sampai ke bawah. Ini ada rumput kacang-kacangan yang subhanallah terlihat indah ya, hijau. Ada bunga-bunga kuning-kuningnya. Lihat, indah ada penginapan juga di sini. Oh, ini musola ya? Nah, ini ternyata musola di sana. Tempat wudhunya, tempat wudhu, tempat nyantai juga tuh asyik nih. Hanya saja memang teman-teman, perjalanannya dari jalan raya ke sini kurang lebih setengah jam ya tadi tuh. 1 kilo sampai 2 kilo meteran lebih lah, kurang lebih ya. Pohon kelapa. Subhanallah udah dikondisikan. Cukup indah. Di sana juga sedang masih dalam proses pembangunan tuh Nah ini ada buat travelingnya juga nih Traveling Udah saung-saungan Ada si bapak yang lagi kerja Oh, buat traveling ya. Informasinya ini belum pernah dipakai, katanya sampai ujung sana tuh. Nah, ujung situ luar biasa ini cukup panjang juga nih kurang lebih ada 100 meter ya Hai Pani ada 100 meter enggak Pak 50 meter kurang lebih 50 meter ini. bahwa cukup me... apa namanya menguji adrenalin kita nih kalau naik sejuk ya asri asyik di sini sialami kira-kira 100 ya nah yang tadi saya katakan ini tempat area parkir mobil ya yang masih belum jadi ini masih tanah masih tanah-tanah sekitarnya Ini kemungkinan warung ya di sini. Cuman belum terisi warungnya. Oh, mungkin ada yang parkir di sini tuh, tapi siap-siap ngeblesek nih. Bannya. Wawancara lu sama Bapak nih. Assalamualaikum Pak. <laughs> Boleh tahu ini pemiliknya siapa Pak di sini eh, Haji Iok. Haji Iok. orang mana Pak orang Tanjung Siang orang-orang oh, orang sini juga ya. Oh orang sini kerja di Jakarta. di Jakarta rumahnya ada di Jakarta hmm beliau kerjanya apa Pak kalau tahu Haji tahu, Iyok sekarang lagi di Papua katanya wah oh, bisnismen ya luar biasa entah bisnis proyek Iya iya iya ternyata orang Subang juga ya orang Tanjung Siang Tengang, ya Tengang siang. Alhamdulillah ya ternyata ada view yang bagus dan dimiliki oleh orang sini biasanya orang Jakarta gitu Pak ternyata Alhamdulillah orang sini Bapak turun Pak Assalamualaikum kita pulang dulu ya Sudah siap nih kendaraannya